Assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mendapatkan update OS Android 12 di HP Samsung, ya ini berlaku untuk sebagian HP Samsung saja ya jadi tidak semuanya nah kalau kalian penasaran apakah HP Samsung kalian mendapatkan update Android 12, maka caranya sangat mudah pertama kita buka menu setting atau setelan yang ada di HP Samsung kemudian setelah itu kita pilih scroll ke bawah dan pilih di sini software update kemudian di sini pastikan untuk update-nya ini apakah akan menggunakan koneksi WiFi ataupun koneksi dari data seluler kemudian di sini pilih download and install nah di sini ternyata di HP saya ini mendapatkan update untuk Android 12 HP yang saya gunakan ini adalah HP Samsung A32 4G kalau misalnya mendapatkan di sini kita pilih saja download di bagian bawah ini lalu tunggu proses downloadnya hingga selesai dan nanti akan kita perbarui hingga untuk OS Android di HP ini menjadi Android 12. Oke, setelah beberapa saat, untuk firmware pembaruannya ini sudah berhasil di-download. Kemudian sekarang pilih install, dan tunggu hingga proses instalasi pembaruan berhasil. Dan proses ini memerlukan waktu 2 hingga 3 menit. Oke, untuk proses update ke Android 12 sudah berhasil. Kita lihat di menu pengaturan atau setelan. Kemudian tentang ponsel, berikutnya software information. Nah sekarang untuk Android OS-nya sudah menjadi Android 12. Mantap sekali ya. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk update Android 12 di HP Samsung. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.